Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan memberikan tutorial cara menampilkan garis tepi pada Microsoft Word oke okay, langsung aja uh, sebelum saya memberikan tutorialnya uh, untuk teman teman semuanya tolong like share dan subscribe okay, langsung aja kita langsung ketikan microsoft wordnya okay, sini saya akan memberikan contoh microsoft word 2010 oke okay. Jadi disini contohnya Microsoft Word atau lembar kerjanya Itu tidak tampil garis tepinya ya kan Jadi kita mau mengetikkan itu susah Caranya kita klik file Oke terus option Disini ya option Terus kita sini klik advance Klik advance Oke scroll ke bawah Terus Oke, nah di sini kita langsung checklist di sini namanya show text borders. Oke, Tercentang. centang. Oke, klik OK. Nah, udah tampil, ya kan? Nih. Sekian tutorial dari saya. Uh, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.